Welcome back to It's video Sebelum gue mulai videonya, bantu gue untuk subscribe, like, and comment di video gue ya. Thank you. Kali ini gue mau kasih review pengalaman gue nyobain kosmetik pertama dari Hanasui yaitu Hanasui Sui Matte Durable Lip Cream. Kalau kalian belum tahu, Hanasui ini nih produk lokal yang diproduksi oleh PT Eka Jaya Internasional yang terkenal sama produk skincare-nya Hanasui ini aman karena sudah bersertifikat BPOM dan juga udah ada label MUI-nya. Kenapa namanya Hanasui Matte Durable Lip Cream? Karena ini tuh bisa untuk uh, lipstick, lip cream, dan juga durable on your cheek. Jadi bisa dipakai sebagai blush on juga. Gue mau ngomongin packagingnya. Jadi kemasannya Hanasui Matte Durable Lip Cream ini. Uh, awalnya tuh dia kemasannya kayak gini kemasan luarnya itu pakai kardus matte dengan gradasi cream ke pastel nah di boxnya ini ada tulisan nama produknya Hana Swim Matte Durable Lip Cream uh, terus juga ada tulisan embossnya gitu warnanya itu kayak warna rose gold gitu Terus di sisi lainnya itu ada keterangan ingredients, expired death" lebar MUI, terus juga terus di atas bagian atas tutupnya ini tuh ada stiker kode shade-nya. Jadi kalian gampang untuk uh, lihat ini tuh shade berapa gitu. Lanjut ke kemasan yang dalamnya, nih kemasan dalamnya ini. Kemasan dalamnya ini tuh uh, terbuat dari tabung akrilik, tabung akriliknya itu tebal. Terus juga uh, warnanya tuh sama, sama persis sama warna kemasan luarnya Nah yang bikin ini kemasannya jadi lucu gitu tuh di bagian transparan ini nih Ini tuh ada bagian titik-titik-titik ini tuh kayak bikin kesan jadi lebih mewah gitu uh, Terus di bagian yang transparan ini juga kita bisa lihat isi dalam shade-nya tuh kayak apa Nah di bagian tutup botol ini tuh ada kayak warna rose gold juga dan itu tuh bikin kemasannya lebih cantik dan juga lebih estetik di badan lip creamnya ini tercetak expired date-nya jadi kalau misalkan kardusnya itu udah hilang kalian tuh bisa tahu kapan expirednya gitu produknya untuk aplikatornya, aplikator Hanasui Matte Durable Lip Cream ini tuh bentuknya kayak gini Nah kalau kalian tahu bentuk kayak gitu namanya bentuk do food, Jadi dia lurus uh, ke atas itu Terus udah gitu dia ada kayak runcing di bagian sisinya Aplikator kayak gini tuh bikin kita tuh lebih gampang Untuk ngeaplikasiin produk ke bibir kita Untuk isi lip cream ini isinya tuh ada 4 gram Kalau misalkan kalian cium Ini tuh ada wangi-wangi ar aroma Uh, tutti gitu sih kalau menurut gue Tapi kalian gak usah khawatir kalau pas udah diaplikasiin ke bibir Wanginya itu udah nggak kecium lagi gitu Jadi wanginya ini nggak ngeganggu sama sekali Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini hadir dalam 8 shade Gue punya nomor satu itu Kiss, itu warnanya tuh merah Terus ada yang nomor 02, POS POS ini warnanya tuh pink fuchsia 03 Star Star ini warnanya tuh hot pink gitu 04, chic, warnanya ini brownish pink 05, classy ini tuh warnanya medium tone brown gitu 06, rich, itu tuh warnanya coral 07, spark itu tuh warnanya nude terus juga ada yang terakhir, fancy fancy ini warnanya tuh orange brown kayak gitu pas gue cobain Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini gue suka banget sama semua warnanya Selain warnanya tuh pas, teksturnya itu tuh cairnya pas gitu, gak terlalu cair, terus gak terlalu kental juga. Jadi teksturnya tuh bener-bener pas. Terus waktu kita sekali ulas itu tuh udah bisa kelihatan gitu kalau warnanya tuh nutupin bibir kita, lip cream ini tuh ringan dan gak bikin crack sama sekali kalau pas udah nge-set di bibir kita. Untuk hasil akhirnya itu matte banget, The transfer proof dan juga smudge proof uh, jadi kalau misalkan kalian habis mengaplikasikan ke bibir itu tuh kita but cuma butuh waktu 3 sampai 5 menit sampai lip creamnya itu tuh ngeset di bibir gitu jujur aja gua tuh belum pernah pakai Hanna Sui Matte Durable Lip Cream ini sampai 10 jam tapi pastinya Hanna Sui Matte Durable Lip Cream ini tuh awet banget sampai kurang lebih sekitar 5 jam tanpa makan makanan yang berat kayak uh, yang mengandung banyak mengandung minyak dan santan gitu warna-warna Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini itu tuh cantik banget bisa dipakai untuk semua skin tone dan juga dia tuh bisa dipakai untuk sehari-hari Hana Sui Matte Durable Lip Cream ini tuh punya klaim yang pertama Velvet Matte Finish yang kedua Double Moisturizing Karena dia punya vitamin E dan juga Olive Oil dalam kandungan lip creamnya Yang ketiga Pigmented Yang keempat Non-Transferable Yang kelima Non-Cracking Yang keenam Formulanya Ringan Dan gue setuju banget sama semua Klaim dari Hanasui Matte Double Lip Cream ini. Untuk harganya Harganya sih yang paling mencengangkan Menurut gue. Paling Nggak masuk akal karena harganya itu tuh nggak sampai 50 ribuan, malah di bawah 30 ribuan. Tapi kualitasnya itu bagus banget. Kalian kalau misalkan mau beli produknya itu nggak bakalan nyesel kalau kalian beli untuk semua shade atau kalian mau coba-coba, kalian pasti nggak bakalan nyesel untuk beli produknya. Sebelum gue akhirin video ini, gue mau kasih swatches di bibir gue kayak apa. Yuk kita tonton video swatches-nya berikut ini. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya, jangan lupa di like and subscribe, dan juga komen di video yang udah gue buat. See you on my next video, bye bye!